ya Bapak Ibu semuanya kita hari ini ada pertemuan dengan Pak Edward Pak Yan dari manajemen DNA ya tujuannya untuk mensupport kita ya kan kita termasuk saya kan terus terang ya saya ini hampir sama dengan Bapak Ibu saya baru mulai 22 Februari ya maka banyak beberapa hal yang saya enggak tahu atau mungkin tahunya nggak pas gitu ya ternyata juga sempat terbukti bahwa ah saya salah persepsi ini gitu ya jadi, lebih aman kalau dengan dukungan dari manajemen begini. Jadi, Bapak Ibu, silahkan bertanya ya. Waktu selanjutnya, saya serahkan ke Pak Yan, atau Pak Edward Pak Edo. Ya, nama kerennya Pak Edo, nama lengkap Pak Edward Sarjono. Oke, uh, oke, uh, suara saya bisa kedengaran baik ya? Jelas kapan ya? Uh, terima kasih Pak Jarod dan uh, selamat sore buat teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara uh, sore hari ini. Ini agak sedikit mendadak, tapi uh, uh, ini cukup penting untuk teman-teman yang sudah mitra pro ya. Memang ini uh, pertemuan khusus untuk teman-teman yang sudah mitra pro. Nah, uh, tujuannya apa? Karena saya hanya ingin berbicara sebentar aja tentang tentang apa namanya satu hal yang sebenarnya didapat privilege khusus untuk para mitra pro. Nah ini semoga teman-teman tidak tidak miss karena kami nggak mau teman-teman itu melewatkan apa privilege yang sebenarnya sudah dimiliki kalau boleh saya sharing sebentar ya untuk Pak Jarod saya boleh diizinkan okay, untuk ya, sharing ya. Ya, ya, ya hanya untuk mengingatkan aja supaya uh, kita bisa lebih engage kita bisa lebih kerjasamanya bisa lebih efektif dan apa yang bisa kita bantu ya dengan senang hati saya akan uh, saya Pak Ian Pak Jarod itu pasti akan all out untuk turun karena kami sudah komitmen sekali di sini dan saya percaya Anda semua yang sudah mitra pro itu tandanya juga sudah komitmen. Nah, kenapa kok salah satunya kita meetingnya khusus untuk mitra pro ya? Karena kita menilai teman-teman yang sudah mitra pro ini sudah menunjukkan satu langkah yang penting banget untuk oh, nggak bisa sebentar. Sudah menunjukkan langkah yang penting, penting banget untuk komitmen di sini. Nah ini ini ini mungkin teman-teman masih ingat ya ketika kemarin kita berbagi tentang quick start. Nah saya akan cepatkan aja, saya akan masuk ke yang namanya uh, startup challenge. Nah startup challenge ini kita lebih fokus saja bicara mengenai startup challenge ini karena ini penting banget. Karena startup challenge ini semua mitra pro DNA yang yang uh, apa namanya yang ada itu hanya memiliki 90 hari pertama. Jadi criticalnya adalah 90 hari pertama ketika mereka memulai uh, bisnisnya sebagai Mitra Pro. Kalau mitra belum belum ada ya, kalau mitra kita cek di Digo itu belum muncul startup challenge-nya. Tapi begitu Bapak Ibu sekalian sudah Mitra Pro, meterannya sudah jalan sebenarnya. Ya, jadi uh, sudah mulai uh, apa namanya? Uh, Harinya itu counting down di harinya untuk 90 hari pertamanya. Udah jalan, makanya kami pingin engage lebih dalam lagi ke teman-teman, supaya teman-teman di sini juga bisa menikmati kualifikasi di sini. Ya, sekali lagi saya akan ingatkan sekilas saja, sebenarnya startup challenge ini adalah challenge selama 90 hari. Nah, orang-orang yang masuk di sini harus uh, seorang mitra pro. Dan kalau mitra pro ini siap nggak siap begitu tanggal mereka itu dari mitra ke mitra pro, atau misalkan joinnya langsung mitra pro, itu sudah jalan langsung. ya Dari hari pertama, hari kedua, sampai 90 hari pertama. Nah, uh, kemudian tujuannya adalah supaya teman-teman bisa lebih fokus untuk mencapai peringkat eh uh, tristar makanya salah satu syaratnya adalah menjadi Tristar nah kenapa kok Tristar itu penting banget ya next time kita akan Jelaskan karena itu merupakan pondasi tapi uh, sore hari ini supaya lebih singkat ya percaya aja bahwa Tristar ini adalah pondasi yang paling penting ya kalau misalkan apapun impian anda begitu anda menjadi Tristar itu sebenarnya sudah setengah jalan ya <laughs> sebenarnya sudah setengah jalan Oh serius Pak udah 50% yes Kenapa? Karena ketika Anda mencapai 3 star, Anda secara basic cara membangun bisnis ini dengan benar, Anda sudah kuasai. Nah, itu yang paling penting di sana. Ya Seharusnya ya, kecuali 3 star Anda dibuatin ya, dalam tanda kutip, dikerjain oleh uh, leader Anda, di, terlalu dibantuin, Anda tidak bekerja sama, nah, mungkin Anda tidak belajar apapun. Tapi kalau Anda uh, uh, bangun bisnis ini dengan semangat untuk mau belajar, kerjasama dengan tim Anda ketika Anda menjadi tristar itu sudah setengah jalan menuju impian Anda ya kemudian setelah Anda menjadi tristar Anda perlu memiliki omset grup pribadi akumulatif minimal 8000 CV nah grup pribadi ini tidak termasuk dari omset-omset yang diberikan oleh leader Anda di sana tapi don't worry ya pengalaman kami begitu Anda menjadi seorang tristar kebanyakan sudah mencapai yang namanya 8000 CV ini ya apalagi waktunya 90 hari di sini nah rewardnya apa kalau anda bisa menyelesaikan 3STAR itu dalam waktu kurang dari 90 hari ya dari sejak anda menjadi Mitra Pro maka selain komisi-komisi yang anda terima anda akan terima tambahan lagi cash reward senilai 15 juta sebenarnya gini teman-teman saya nggak tahu angka 15 juta ini uh, besar atau kecil di zaman sekarang bagi anda ya lumayan ya kalau dapat 15 juta di luar komisi tapi sebenarnya bukan itu ya kalau teman-teman nanti pelajari lebih dalam startup challenge itu only lima uh, belas jutanya ini aja tapi anda akan melihat uh, apa namanya duplikasi dan momentum yang luar biasa kenapa karena Teman-teman kalau ketika Anda mengejar startup challenge, ketika Anda mengejar untuk menjadi tristar, Anda kan mensponsori orang-orang baru kan. Nah, orang-orang baru Mitra Pro-Mitra Pro baru di, di, di bawah Anda itu sebenarnya mereka memiliki kesempatan yang sama seperti Anda untuk dapatin 15 juta ini. Jadi mereka begitu menjadi Mitra Pro, mereka juga akan punya kesempatan 90 hari untuk mendapatkan. Nah, kalau Anda bisa memberikan contoh bahwa Anda bisa mencapai Uh, apa startup challenge ini bisa menyelesaikan startup challenge ini bisnis anda akan berkembang luar biasa kenapa karena mereka akan konsentrasi untuk belajar untuk menjadi tristar terlebih dahulu nah bayangkan ya kalau teman-teman anda nanti belajar bareng-bareng dengan kita uh, untuk menjadi tristar maka orang-orang hebatnya orang-orang yang uh, mengerti cara membangun bisnis ini akan lahir di dalam tim anda nah, kebayang nggak kalau nanti di bawahnya lagi ada juga orang yang mengejar tristar, mereka belajar banyak di bawahnya mengejar startup challenge, sorry ya, bukan cuma sekedar tristar, tapi startup challenge menjadi tristar, menjadi tristar, menjadi tristar itu bisnis anda akan melipat ganda luar biasa ya ini kalau rewardnya kalau anda bisa menyelesaikan 90 hari atau kurang, tapi kalau anda bisa menyelesaikan dalam waktu 30 hari atau kurang maka cash rewardnya ditambah 10 juta lagi. Jadi totalnya Anda akan dapetin 25 juta. Rupiah. Ya, jadi kalau Anda bisa menyelesaikan kurang dari 30 hari. Wih, mana bisa Pak? Saya bisa selesaikan kurang dari 30 hari. Banyak yang sudah bisa menyelesaikan kurang dari 30 hari. Ya. Eh, Pak Samuel di sini kayaknya hadir di sini ya. Itu juga waktu awal-awal eh, ya memang bedanya adalah karena kita memulai sebelum launching ya. Jadi mereka di awal-awal ya kurang dari satu bulan. Tapi ada juga orang yang memulai seorang ibu rumah tangga ya memulai bulan Mei ya itu bulan Mei kemarin cuman 17 hari cuman Cuma 17 hari menyelesaikan startup challenge ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa dalam kurang dari 30 hari menyelesaikan yang namanya startup challenge. Semua tergantung dari pikiran kita. Maksud saya adalah Anda, uh, Anda kejar uh, 30 hari pertama untuk Anda menyelesaikan startup challenge. Nah Setelah itu, kalaupun meleset, at least Anda bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 90 hari. Nah Ini sebenarnya yang kita ingin uh, ingatkan ke teman-teman pada sore hari ini supaya kita bisa bekerjasamanya, goal-nya, arahnya, dan sebagainya itu lebih lebih fokus, artinya lebih tajam di sini. Jadi apa yang kita harapkan di uh, pertemuan sore hari ini, uh, yang pertama adalah pemahaman tentang startup challenge. Ya, Semoga teman-teman paham dan sadar bahwa uh, kita sudah mitra pro ini, kita memiliki kesempatan yang sama ini. Nah, Yang kedua adalah, Uh, goalnya supaya kita bisa ketemu dan apa yang bisa saya bantu ya kalau ada kesulitan selama ini Anda sudah mengejar di sini tapi misalkan Anda kesulitan untuk meyakinkan teman-teman uh, Anda atau Anda masih bingung gimana cara uh, bisa lebih cepat dan sebagainya kita bisa tanya-jawab -tanya -tanya -tanya -tanya di sini dan berikutnya bukan Jikahn. cuman pertemuan sore hari ini aja tapi Berikut-berikutnya Anda juga bisa memanfaatkan pertemuan-pertemuan yang sudah sudah ada untuk mempercepat perkembangan bisnis Anda. Ya, Kita infrastrukturnya sebenarnya cukup kuat juga untuk membantu Anda meyakinkan para prospek Anda supaya mereka juga bisa lebih mengerti tentang teknologi dari produk kami di sini. Tapi di luar pertemuan-pertemuan rutin yang sudah kita selenggarakan seperti online sharing, seperti uh, apa namanya uh, health seminar atau DNA one on one anda boleh kok uh, apa namanya misalkan anda pengen bilang beberapa rekan anda untuk dijelaskan uh, apa uh, bisnisnya minta bantuan saya minta bantuan pak jarod minta bantuan uh, pak yan at anytime uh, kita uh, apa namanya kita terbuka di sana ya jadi uh, itu yang mau saya sampaikan pada sore hari ini semoga kita bisa lebih dekat untuk kerjasama dan kami siap mendukung membantu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Uh, sebenarnya kita punya yang namanya ini ya. Uh, sebentar ini ini. Wait wait. Uh, sebentar. Formulirnya sudah ada ya Pak Yan ya? oh Formulir ini, Formulir Startup Challenge, sebentar-sebentar kok. Sebentar. harusnya sudah ada, sebentar-sebentar. Ah ini? Monitoring, monitoring sheet. Yes, sorry monitoring bukan formulir. Ini sebenarnya sudah ada monitoringnya di, di go Anda, kalau misalkan yeah. Anda mau mau tahu tentang uh, ini Anda bisa download dan Anda bisa print Anda bisa baca ya tapi kalau misalkan enggak maka di dalam digo Anda itu sebenarnya sudah ada uh, monitoringnya kemarin Pak Jarod juga sudah nunjukin ke kami monitoring beliau ya bentar lagi beliau juga uh, bisa menyelesaikan yang namanya startup challenge ini nah ini ini ini uh, kita mau teman-teman uh, semua nih bukan cuma sekedar Pak Jarod tapi teman-teman uh, semua juga bisa uh, punya kesempatan yang sama menyelesaikan startup challenge ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan uh, silahkan kita bisa bahas mungkin lanjut dulu aja kali Pak ke Pak Yan. ya ya karena jam 5 mungkin harus selesai ya Uh, kalau saya malam ini apa ya sore ini menjawab aja Pak Pak Jarod. Oke oh tuh. Gitu? Iya. Oh, apa yang okay, dibutuhkan? Okay. Nah, itu berarti langsung masuk tanya jawab. Iya yeah, betul. Yeah. Kalau gitu nempeng pertanyaan dulu nih, mumpung ingat ada yang nanya kan dia ngambil uh, bronze, ngambil bronze, lalu dia mau update ke gold. Nah, kan udah dijelasin caranya dengan add on. Udah ngerti ini, tapi nanya, nanya satu lagi nih. Sambil upgrade, itu dia mau pindahkan yang dites, bukan dirinya, tapi anaknya. Gimana caranya, atau bisa atau enggak? Jadi kan waktu kita beli bro oh, Kalau add-on enggak bisa, Pak. Add-on eh? itu, kalau add-on itu secara otomatis sudah menambah data yang dulu, ya. Nama yang dulu, kalau misalkan dia mau ambilin anaknya, berarti dia harus. Uh, anaknya kalau belum 18 tahun ya dia pakai user kedua kalau untuk membeli tes luk. anaknya itu lain, gitu loh. Ya, ya. Tapi kalau misalkan anaknya sudah 18 tahun itu bisa buat akun, akun baru seolah-olah uh, ayahnya mensponsori atau oh. ibunya mensponsori. Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau add on, misalkan saya sudah join atas nama Edward Sarjono maka ketika saya klik add on ya itu dianggap bahwa yang tes adalah saya secara sistem seperti itu. Karena datanya udah masuk yang di awal. Ya, add-on itu menambah, hanya muncul untuk orang-orang yang sudah ambil bronze atau silver. Oke, jelas. Ya, Ya silakan Bapak-Ibu, yang mau bertanya langsung silakan ada Pak Edo dan Pak Ian, berdua akan menjawab. Oke, saya Pak mau tanya. Ya, Pak Martin. Ya, ya. Pak Edo, Pak Jarot, dan semua saudara yang lain, Uh, saya tadi penasaran Pak ada Bapak mau mau share tadi itu beberapa langkah itu Pak. Oke. Okay. Oh, belum iya, sempat lihat iya, ya Pak Martin kanan. ya. Iya iya. <laughs> ya, itu itu sebentar sebentar saya pasin pas di sini. Jadi begini Pak Martin ini kan uh, startup challenge itu langkahnya adalah bagaimana kita bisa menjadi three star. Nah three star itu apa? Ini bagannya. Nih supaya Pak Martin juga lebih paham lagi sekilas saja ya. Jadi yang pertama, langkah pertamanya untuk menjadi tristar itu kita uh, anjurkan dan bukan kerjain sendiri tapi bekerja sama dengan timnya bagaimana ya. kita dalam dua minggu pertama kita menjadi one star. Apa itu one star? One star adalah yang pertama kita sudah mitra pro dulu dan ya. kita bisa merekrut langsung satu temen di kiri yang 130 CV dan satu kanan yang Mitra Pro maksudnya di sini 130 CV itu kan minimal bronze itu ya iya. kalau iya. saya merekrut di atas bronze saya lebih bagus tapi minimal ada Mitra Pro satu di kiri Mitra Pro satu di kanan maka kita jadi One Star ini yang direct Pak Martin artinya begini iya. kalau Pak Martin misalkan Pak tapi saya belum mulai aja sudah ada ditaruh sama Pak Jarot satu orang nih di bawah saya atau sama leader saya satu orang nih apakah itu dianggap enggak? Yang di yang membuat kita menjadi one star adalah yang kita rekrut secara pribadi ya satu orang di kiri satu orang di kanan. Makanya teman-teman eh, kalau mau cepet jadi one star kerjasama sama-sama kami kalau misalkan Pak tapi saya belum bisa menjelaskan saya belum bisa belum terlalu mengerti produknya nah makanya biarkan kami yang membantu Anda untuk menjelaskan di awal-awal nanti tugas Bapak Ibu sekalian tinggal mengundang teman temannya nanti kayak Pak Jarod juga awalnya seperti itu bukannya Pak Jarod nggak bisa bicara Pak Jarod ini pembicara soalnya tapi tapi karena mungkin materinya juga belum terlalu menguasai maka yang dilakukan Pak Jarod itu dia undang sebanyak mungkin teman temannya dan kami waktu itu datang untuk bantu presentasi. Lama-lama Pak Jarod bisa bisa, bisa cerita dikit-dikit nih. ya Nanti saya percaya kok, udah nggak lama Pak Jarod akan bisa jadi pembicara nanti. <laughs> Oke, okay, ini step pertama. Step keduanya adalah kita jadi two star. Nah, tustar itu uh, syaratnya adalah Bapak punya dua drag Dua drag itu orang yang kita sponsori langsung. Si A, si B, si C, si D dua di kiri, dua di kanan, yang mereka masing-masing mensponsori kayak gini, kayak yang sebelah kiri, jadi mensponsori satu orang kiri, satu orang kanan. Jadi dua one star di kiri, dua one star di kanan. Nah, Mudah-mudahan teman-teman paham ya, empat titik ini one star semua, bukan mitra pro aja tapi mitra pro yang punya masing-masing dua satu di kiri mitra pro, satu di kanan mitra pro yang mereka langsung sponsori. Yang di bagian bawah ini juga mereka dia punya satu orang di kiri satu orang di kanan yang dia sponsori. Ini juga gitu dia punya satu orang di kiri satu orang di kanan yang dia sponsori. Di sini juga satu orang kiri satu orang kanan yang dia sponsori. Dan empat-empatnya ini orang yang langsung anda sponsori. Ini namanya two star. Nah kalau three star mirip seperti two star, tinggal ditambah empat lagi dua di kiri dua di kanan lagi. Jadi totalnya adalah empat di kiri empat di kanan yang one star yang one star ya one star seperti ini ya bentuknya ya ini yang orange ya. nah ini jadi orange. seperti ini nah ini jadi tristar seperti itu tahapannya gimana saran kita adalah kalau kita mau 90 hari kita menjadi uh, uh, menyelesaikan startup challenge di bulan pertama ya bulan pertama at least kita bisa sponsorin 4 orang saran saya adalah kalau bisa lebih, dua kali lipat itu lebih baik ya. Tapi bulan pertama, eh, sponsori empat orang. Nah, nanti di bulan kedua, sponsori empat orang lagi. Tapi jangan salah taruh dua di kiri, dua di kanan ya, masing-masing ketika naruh ya. Nah, nanti berharap di bulan kedua, empat orang yang kita sponsori di bulan pertama, mereka juga punya goal yang sama. Mereka masing-masing mensponsori empat orang di bulan kedua. Sehingga, at least mereka jadi one star. Empat orang yang di bulan pertama ini, di bulan keduanya udah one star. Nah, empat orang yang ada sponsori baru di bulan kedua, kita harapkan akan jadi one star-nya itu di bulan ketiga. Nah, di bulan kedua ada sebenarnya statusnya sudah two star, bulan ketiganya ada jadi three star. Nah, ini, ini sebenarnya uh, peta sederhana, ya, peta sederhananya. Tapi kalau kita mau menyelesaikan dalam waktu kurang dari 30 hari, coba angka bulan ini jadikan minggu aja goal Jadi ini minggu pertama sponsori empat orang, minggu kedua sponsori empat orang dan di orang-orang yang di minggu pertama kita sponsori, mereka kita bantu menjadi one star di bulan kedua. Eh di di minggu kedua. Nanti di minggu ketiga kita berharapnya Anda sudah menjadi three star. Ya kasih satu minggu toleransi, kalau ada satu dua orang di bawahnya meleset, kita masih punya waktu satu minggu untuk mengejar ketinggalan. Nah ini ini ini kalau ada mau kurang dari 90 hari. Nah ini lima langkahnya itu simple. Yang pertama kita punya impian dan sikap positif, lalu kita buat daftar nama, dan cara mengundang, cara buat janji, lalu presentasi, dan tindak lanjut, dan ke bawahnya biarkan tim yang membantu Anda. Jadi awal-awal Anda uh, miliki goal, miliki sikap positif, buat daftar nama, uh, kenalkan teman-temannya ke kami. Biarkan kami yang lakukan presentasi dan tindak lanjut sambil Anda belajar sambil jalan. Seperti itu. Nah, itu itu Pak Martin yang saya uh, okay. tadi... sekilas. Jadi supaya ada gambaran. Terima Pak. Sama-sama, Pak Martin. Pak Edo sama Pak Ian itu yang acara yang kayak hari Senin tuh yang apa namanya presentasi DNA ya itu seminggu sekali apa sebulan sekali ya satu minggu dua kali mana Oh Senin Kamis ya ya Senin dan Kamis sementara ini kita adakannya Senin Kamis tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada yang minta di luar hari itu jadi yeah. request khusus minta di sana misalkan gini Pak saya kok hari Selasa kayak dulu waktu Pak Jarod awal-awal tuh kan ya, saya, ya. bisanya hari Selasa nih bisa nggak diadakan saya mau kumpulin banyak orang nih ya, ya kita uh, based on request boleh nanti kita jelaskan isinya mirip karena itu untuk orang-orang baru memang oke jadi kan maksudnya teman-teman kan bisa misalnya ngundang-undang gitu ya mulai mulai bilang ya kan dua seminggu dua kali kannya cukup sering ya kalau melesak ya. kemis berarti senennya gitu kan yang direkrut dari betul. yang kita tawari hari Selasa sampai rebo aja di kemis yang dilekat tawari dari hari Jumat sampai Minggu nanti senin ikut nah itu kan kita udah sebenarnya udah ngirit-ngirit presentasi ya Banyak betul orang lain sudah apa manajemen yang presentasi tinggal kita masuk di presentasi ya marketing plan atau quick start seperti hari ini atau yang seperti yang dulu pernah juga merasa itu juga cara yang ini ya cara yang gampang ya, jadi pokoknya bener sih teman temen pokoknya ajak orang aja itu nanti jelasnya ya. biar didukung. Ya. ya memang makin makin cepat kita bisa menguasai presentasi itu makin bagus. Hmm. Tapi kan kita dikejar waktu nih Pak Jarod ya. Ya ya ya. Teman-teman sayang kalau sampai melewatkan startup challenge. Kali okay. nah, sebagai okay. leader kalau nggak ngasih tahu bahwa ini sebenarnya ada startup challenge, ya nanti kita keliru juga kan. Wah, kok nggak dikasih tahu? Kalau tahu kan saya kejar, gitu kan. Nah, ini makanya sore hari ini kita adakan supaya teman-teman uh, di sini ada awareness bahwa ini ada kesempatan loh. Ya memang sih nanti ujung-ujungnya terserah masing-masing ya Pak Jarot, ya apakah mau kejar challenge tersebut atau biarkan lewat, itu memang masing-masing. Tapi kita sebagai leader sih mengingatkan kalau uh, pada, ya saya mau kejar, ayo kita, uh, apa, uh, game apa nya yang harus kita lakukan, ya kita bisa bisa dukung bisa bisa backup sampai bisa dapat dapetin startup challenge-nya gitu Pak. Ya betul sih kalau, terim, kalau pas yang satu bulan saya belum lewat masih ada harapan tapi jangan sampai yang 90 hari lewat gitu ya. Iya betul. 15 juta hilang. <laughs> kan sebenarnya sudah Harusnya ada bisa, itu uangnya Pak sudah coba. ada tinggal kita ambil kan dan itu bukannya uh, nggak bisa dilakukan itu sangat amat dobe karena sudah banyak yang kurang dari 30 hari itu bisa dapetin di sana. Oke ya mudah-mudahan dah, mudah-mudahan. Ini makanya ya teman-teman, teman-teman dapat satu star, saya dapat. <laughs> <laughs> ya ya ya kerjasama ya, nah. tim pak. Iya iya iya. Ya. tim. Saya udah 10 eh 5 kiri lima kanan, jadi sebenarnya langkah-langkahnya udah tinggal ya ini kalau yang lima kiri lima kanan itu ada empat yang one star, oh dapat deh tristar ya ini ada pertanyaan dari Bu Fani Pak. Dari ya. Untuk minta nomor WhatsApp saya sama Pak Edo, boleh nanti mungkin di di info ya Pak Pak Jarod. Oke. Okay. Nanti Bu Fani oh, kasih. Iya. Terus ada lagi dari Bu Meliana, saya sudah terlanjur beli bronze untuk diri sendiri, tapi saya ingin ganti yang gold buat anak saya, bolehkah dirubah? Nah, itu eh, kalau sudah pembelian sih. Sudah baca ibu e ya Bu Meliana artinya sudah lebih dari tiga hari ya. Sudah baca ibu e ya sudah ini sih sudah masuk. Mending kalau misalnya anaknya sudah 18 tahun belum Bu Ibu Meliana bisa open mic ya. Kalau anaknya sudah 18 tahun ya bisa beli nanti kan ada referralnya Bu Meliana. Tapi kalau belum, 18 tahun nanti bisa pembelian kedua aja dari akunnya Bu Meliana. Nanti langsung dapat diskon dan tetap dapat CV-nya bisa masuk nanti ke dalam timnya Bu Meliana. Itu sih kalau saran saya sih. Mungkin Pak Edo ada saran lagi, Pak, ke Bu Meliana. Ya, benar, apa namanya? Tadi saya juga mau nanya dulu, anaknya usianya 18 tahun atau kurang di sana? Kalau 18 tahun mending disponsori langsung ya jadi directnya jadi itu bisa membantu pembeliannya untuk menjadi one star di awal ya tapi uh, kalau kurang dari 18 ya mau nggak mau harus user kedua mau nggak mau ya, dapat diskon ya pak ada diskon kan ada diskon karena bukan uh, karena seolah-olah kita kan dapat referral tapi kan itu dianggap sebagai pembelian pribadi kita makanya kita didiskon senilai referalnya tadi, senilai referral tadi. Hmm. Nah, iya. Okay. Mudah-mudahan menjawab, Bu Meliana. Ini lalu ada Bu Enda, kok nggak bisa untuk saya sendiri ke gold gimana? Nah. Bentar, ini dengan Ibu Enda dulu yang tanya tadi, Bu Meliana, Pak kalau mau jadi mitra atau mitra pro, melalui link kita pertama kalinya, kita pilih trinya otomatis saja ya Pak. Nah, sebetulnya kalau untuk penempatan itu bisa kiri, kanan, atau otomatis, memang Bu Enda yang bisa menentukan menyimpannya. Nah, tapi kalau saran pertama kalinya, baiknya kiri, kanan, atau automatic eh, ini tergantung dari tiap tim sih, Bu. Tiap tim punya cara pengembangannya sendiri. Tapi mungkin Pak Edo, Pak Jarot bisa kasih insight saya, ya saya, saya tambahin ya. Ya silakan. Ya, Bapak Ibu bisa ngelihat walaupun Bapak Ibu belum merekrut itu ada poin reward dari atas ya. Itu di kiri atau di kanan. Itu misalnya ada yang ada sudah ada yang seribu poin loh, ada yang dapat lemparan dari atas 600 poin ya. Maka misalnya itu poin itu ada di kiri atau di kanan. Kalau di kanan, begitu Bapak Ibu ngerekrut yang pertama taruh di kiri, maka poinnya bukan kaki ya, poin-poin itu ya. udah imbang apa nanti akan dapat, begitu imbang gini, kan di kiri atau di kanan salah satu pasti ada ya, saya lihat saya sudah lihat di, di generasi, itu banyak sekali downline-downline yang belum rekrut tapi ada poin tuh di salah satu kakinya ya, kiri atau kanan, seribu, seribu, seribu, nah kalau adanya di kanan, taruh di kiri, nanti kiri begitu dia masuk, kan di kiri dapat poin, begitu poinnya tuh misalnya 300 gitu, nah 260, Nah, maka kiri kanan nanti akan berkurang kira-kira 260 Kalau nggak salah, ya, Pak Edo, ya, Pak ya. Nah, tapi berkurangnya itu masuk ke komisi kita gitu. Jadi, kita ada duit, tapi poinnya tetap dicatat. Jadi, itu uh, dari segi poin imbang, nanti tinggal kakinya ya juga diimbangkan. Ketika itu lagi, ya, tinggal pindah kanan gitu. Jadi, kaki kiri rekrutmen imbang, tapi kalau mau mencairkan. Poin menjadi uang, maka poin juga harus imbang. Jadi mintanya nih saya kaki kiri waktu itu 20 kaki kanan 10 gitu. Tapi yang di kanan ini banyak beli gitu ya, sehingga poin di kanan tinggi. Wah, saya mau imbangkan poinnya juga nih. Taruh kiri dulu, taruh kiri dulu lah nggak papa lah, gitu deh. Toh, toh di, di di kiri, misalnya di kanan banyak orang yang belum minta pro, tapi saya tahu sih mereka potensi sedang mikir sedang apa. Jadi saya kadang imbangkan poin gitu nanti baru balik lagi imbangkan kaki gitu ya itu ya itu bisa juga berdasarkan pemikiran itu karena ternyata begitu poinnya imbang ya, tiba-tiba yang tadinya seribu loh kok berkurang jadi tujuh ratus gitu tapi dompet saya naik <laughs> jadi duit <laughs> ya bener gitu ya pak pak yan ya pak edo ya betul betul tapi sorry saya mengingatkan pak Jarot tadi kalau misalnya kita belum punya downline sama sekali yang cv-nya itu belum jadi cycle pak belum bisa masuk ya? Ya, karena kan syaratnya pertama untuk cycle ini punya satu orang di kiri, satu orang di kanan. Biarpun Oke. ada poin di salah satu sisi itu udah gede banget, tapi Oke. kalau misalnya belum punya satu orang di kiri, satu orang di kanan, dia akan tetap nabung. Dan one star, Pak Yan? Ya, one, one star. star. Hmm. Yeah. Eh. Kalau masih mitra juga belum, walaupun punya satu mitra pro kiri, satu mitra pro kanan, tapi kalau... Dianya sendiri masih mitra belum keluar juga cycle-nya ya, betul oh jadi tapi tetap poinnya ditabung ya ya hmm, punya ditabung ya eh, oke okay. cuma ngamatin aja nih tiba-tiba kok poinnya hilang loh tapi dompetnya naik ya benar-benar oh. ya. <laughs> <laughs> hmm. oke okay, ini kembali terima kasih pak Jarot, pak edo tambahannya mudah-mudahan menjawab bu enda nanti kalau misalnya lebih lanjut bisa WhatsApp saya Bu Enda kita terus berikutnya ada dari Bumeliana lagi kalau nggak bisa untuk saya sendiri ke Gold bagaimana nah, kalau ibu udah ambil Bronze Bu nanti tinggal add on add on tiga nanti udah langsung jadi Gold atau lifestyle complete ada namanya menu add on namanya di di menu pembelian di Digo menu pembelian terus pilih beli produk ambil promo sekarang, ambil untuk diri sendiri. Nah, itu akan keluar add-on namanya. Add-on 2, add-on 3. Add-on 2 3 gitu. Pilih yang 3 supaya jadi lifestyle complete. Dan saya perlu menambahkan uh, jawaban untuk Bu Enda tadi ya. Oh iya, Pak. Kan uh, apakah pilih tree-nya otomatis? Memang yeah. secara uh, ketika secara settingan awal kita adalah otomatis. Tujuannya supaya uh, teman, teman lebih mudah. Kalau di awal-awal kan masih belum bisa kontrol ya uh, tentang digonya. Makanya kalau belum diapa-apain orang itu join Mitra Pro maka settingnya sudah langsung otomatis. Otomatis. Jadi kalau dia mensponsori satu orang akan ditaruh ininya ke... misalkan gitu ya. Nanti uh, nyponsori kedua orang akan dimasuki ke kanannya, yang ketiganya balik kiri lagi kanannya uh, apa yang keempat akan kanan lagi. Itu kalau uh, settingan awal. Nah, biasanya kami akan mengajarkan ke teman-teman ini untuk bagusan manual. Kalau manual itu kan kita bisa yang ngatur. Jadi ngatur itu gini contohnya misalkan saya nyponsori si A, saya taruh kiri. Kemudian saya nyponsori si B harusnya kan kanan kalau otomatis. Tapi tipe ini teman dekat banget sama si A. Jadi kalau misalkan saya tetap yang nyeponsori, tapi kalau saya taruh di bawahnya A, maka dia akan bisa kerja sama di sana. Nah, makanya saya nyeponsorinya tetap B. Saya tetap yang referral, bukan saya kasih ke si A gitu enggak. Tapi saya placement taruhnya itu di Sebelah kiri makanya manual saya taruh di kiri manual supaya A dan B ini bukan jadi beda tim itu misalkan Ini strategi masing-masing nanti bisa konsultasi baru setelah saya mensponsori si C saya ubah jadi kanan biar masuk ke kanan Nanti saya sponsori D harusnya kiri saya udah dua kanan satu harusnya kan taruh kanan tapi ini D ini segeng nih sama si A dan B tadi gitu ya D nya saya taruh di bawahnya A dan B jadi uh, lebih strateginya lebih fleksibel kalau kita manual. Cuman kalau misalkan masih nggak ngerti ya dan belum diubah yang ada bawaannya settingan kita itu adalah otomatis seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bu Enda ada mengingatkan, mengingatkan dari bunda Dilo nih ya siap bunda Dilo. Bapak Ibu di sini yang mungkin sekarang udah pada terima ya, udah Mitra Pro, udah pada terima alat untuk pengambilan sampelnya yang di dalam tumbler kan terima, udah ada tasnya. Kemarin Pak Jara tuh udah sempet info juga ya Pak, ada tasnya terus ada brosurnya dan ada tumblernya. Nah dalam tumbler itu ada alat untuk pengambilan sampel. nah setelah ambil sampel, kan di dalam masukkan dalam botol yang ada tabungnya tabung yang ada airnya itu. Nah, di situ ada barcode-nya, kan. Nah, barcode-nya itu sebetulnya tetap kami butuh bantuan Bapak-Ibu untuk aktivasi dari uh, web DNAku. Nah, nanti langkah-langkahnya boleh saya kasih Pak Jarot dan Bunda Nilu untuk bantu, nanti taruh di grup langkah-langkah uh, untuk aktifasi serta nanti untuk download report sekalian untuk penjatuhan dokter setelah hasilnya keluar ya nanti kita bantuan diingatkan Pak Jarot dan Nilo juga untuk Bapak Ibu yang baru terima yang udah ambil sampel mohon bantuan aktivasi ya karena itu akan mengaruh kalau kalau sudah kirim kembali ke lab tapi belum diaktifasi maka eh, nggak ketahuan nanti bagaimana prosesnya itu jadi kita minta bantuan aktivasi barcode-nya bisa diinfokan juga kalau Bapak Ibu di sini yang sudah mereferalkan orang baru atau mitra pro baru juga yang akan terima alat pengambilan sampel dan perlu ambil sampel, perlu juga aktivasi ya. Nanti saya, nanti saya ini. Oh, langkah-langkahnya udah pernah diaktivasi, udah pernah di-post. Terima kasih, Pak Jarod, mantap. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Denny. Bagaimana kalau sudah kirim tapi belum aktifasi? Ya, nanti customer support kami akan menghubungi Pak Denny untuk konfirmasi. Nanti akan bantu, nanti bisa kami pandu atau uh, bisa nanti Pak Denny menginfokan ke customer support apa yang bisa kami bantu untuk aktivasinya Pak. Ya, boleh nanti uh, Pak atau Pak Deni pokoknya tunggu aja deh di akan dihubungi pasti oleh customer support Oke. Okay. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, okay, siapa Deni? Ini ada Bu Yeni ya, Bu Yeni. Malang ya bu. Siap. Ya. Salam kenal Bu Yeni. Ini ada tim baru nih bu. Iya. Nanti bisa sharing sharing dengan Bu Yeni juga nih. Pak Ian. Yes. Kan kalau tadi Pak Denny kan sampelnya udah dikirim, tapi belum ya. aktifasi. Iya. Nanti kan nomor barcode-nya yang angka-angka itu kan ada di bungkus kardus coklat juga. Iya. Kalau dikasih pakai nomor itu, enter nomor itu bisa berarti berarti gak Lama. usah ngumpulin CS pun kalau mau sekarang Lama. angka penting dong ya benar ya saya kasih contoh Pak Jaro ada ya nah ya ini ada benar-benar ada nama sama angka angka ini angka dari barcode cuma bentuknya bukan kayak QR code barcode gitu ya tapi angka barcode Nah, iya masuk di invoice ya yang ada aktivasi, aktivasi ya ada di di, di menu pembelian ada pembelian, kode promo klik angkanya kode promo itu langsung dia generate ke DNA naku ya lalu yeah. masukkan angka ini gitu yeah. jadi masuk ke login id digo yes. masuk ke pembelian yes itu ketemu invoice ya pak ya kode promo eh, kode, eh. Di, di, kode. Ada kode promo ya yeah. kode promonya yeah. dimasukkan angka ini Iya nanti. Nah, nanti itu ada, adalah cara ada panduannya kan udah Jarot pos ya di grup. Ya, sebenarnya ada sih cuma kadang kalau diterangin gini mungkin lebih. Oh iya, iya ada, ada juga yang komentar, "Wah, oh, grupnya terlalu rame, <laughs> <laughs> atas sudah. Padahal kalau grupnya, grupnya rapi bagus malah pasti infonya banyak. Oh iya, sekaligus pengumuman, teman-teman, sekarang grupnya iya. saya mute kan, tapi kalau nanya saya japri, saya jawabnya di grup dalam bentuk Q&A pertanyaan ini jawabnya ini jadi semuanya bisa baca tapi enggak rame banget kayak dulu ya nanti kalau bisa apa lagi enggak apa-apa tapi kemarin saya bikin searah dari admin tapi yang Mitra Pro udah jadi admin semuanya. tapi kalau ada pertanyaan nah yang pertanyaannya udah uang kali saya jawab japri masing-masing tapi ada pertanyaan baru nih yang lain perlu tahu saya post di grup lebih lebih rapi sih grupnya. Hai, jangan hai, ya bisa bisa nanya hai, juga boleh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di di grup hai, hai, hai, gabung hai, hai, hai, hai, gabung. hai, jadi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, iya hai, hai, hai, hai, Oke teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi kita terbuka sekali untuk membantu bagi teman-teman yang ingin uh, mengejar untuk startup challenge, silahkan Anda buka digonya Ketahuan di sana, countdown-nya, kurang berapa hari lagi, uh, 90 hari Anda. Nah di sana, uh, ya kalau kurang dari 90 hari, sekali lagi price-nya itu atau hadiahnya itu 15 juta cash tapi kalau uh, kurang dari 30 hari Anda bisa menyelesaikan startup challenge ini ditambahkan 10 juta lagi jadi 25 juta total cash rewardnya Oke okay. uh, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin begitu ya Pak Pak Jarad karena takutnya nanti Pak Jarot juga ada meeting lagi nih dua menit lagi nih pasti <laughs> saya mundur jam 7 karena itu tapping, jadi saya undur habis itu oh, aja ya, yeah, ya, yeah. buat program channel. Namanya sahabat orang sakit, jadi mewawancarai orang-orang sakit yang sudah sembuh. Oh, <laughs> ya, dong, ya, jadi orang-orang yang misalnya cancer sembuh, ini sembuh apa sembuh gitu, dengan lengkap dengan foto-fotonya, foto waktu sakit, foto waktu lumpuh di kursi roda, udah dua tahun lalu sembuh. Jadi banyak kisah-kisah, ya, kesembuhan yang. Amin, oke. Okay, kalau nggak ada lagi, ya kita tutup dulu, ya. Atau kalau ada, ya satu lagi masih bisa. Oke, okay, kalau nggak ada, ya penutupnya, Bapak Ibu, eh, saya kan punya upline, ya, Bunda Niluh. Ya, Bunda Niluh punya upline lagi, Pak Samuel. Tapi paling tidak, ya, selama ini, kalau saya nggak bisa jawab, Bunda Niluh jawab, tapi kalau butuh detail teknis. Ya Pak Ian turun tangan. Iya. <laughs> <laughs> jadi kalau ada hal-hal yang nah, makanya nanti bapak ibu bisa jadi gini, yang Pak di bawahnya Pak uh, Denny gitu ya, ya ke Pak Denny. Tapi misalnya uh, ke saya nggak selesai, saya ada nomornya Pak Ian. Jadi juga Pak Edo. Ada tuh kalau yang teknis-teknis kayaknya Pak Ian lebih banyak ya untuk hal berupa teknis. Kalau Pak Edo marketing. Uh, challenge, motivasi. itu profesornya pak, profesor, dokter semua, semuanya ya. <laughs> ya coba, ya mungkin selama ini presentasi Pak Ian yang lebih hal teknis. Ya. Iya. Pak <laughs> iya. Jarot itu udah dokter aja, belum berani ngomong profesor. Saya aja masih IR aja nih. <laughs> <laughs> Tapi ini kan soal gadget, Pak. Kadang-kadang anak-anak SMA, SMP itu kagak pakai belajar, pencet pecat fitur, tahu semuanya gitu ya. Jadi <laughs> iya, betul jadi ya untuk aja ya saya ini suka suka gadget jadi ya pencet-pencet sendiri aja udah nah Bapak Ibu yang sudah lama gabung juga di WA grup saya ada kayak pelajaran mengenai fitur gitu ya satu demi satu di pencet ini muncul ini pencet ini muncul ini pilih marketing tool muncul ini itu saya ada ya. tapi memang praktek aja ya kalau enggak nanti kita bahkan pada appointment juga sih sama Pak Ian, bicara khusus mengenai Addidico yeah, exactly. dan fitur-fitur gitu ya. Terutama yeah. nanti buat yang baru-baru karena kalaupun walaupun udah dijelasin di grup kan yang kan rekrut jalan terus gitu kan. Jadi yeah, ya yeah, menurut saya penjelasan secara verbal, sambil ditunjukin atau mungkin bisa di share screen Addidico-nya, ceklik-cekliknya -cek ah pasti akan jelas banget. Jadi kayaknya habis ini kita belajar khusus mengenai Addidico dengan segala fiturnya. Jangan sampai kita Pak Jarot, saya udah bayar sepuluh ribu, kok nggak dapat kartu nama? Ada tuh, cek klik, cek klik, muncul. <tuh>, ada ya. <tuh>, saya punya toko Pak, pasang itu spanduknya di mana? Itu ada tuh, ceklik klik, marketing itu ada spanduk, ada flyer, di diprint, dipasang, udah jadi deh. Nanti orang datang toko nanya-nanya, tinggal jelasin gitu. Oh, ada ya, gitu. Jadi ternyata banyak fasilitas di ID kita ini. Nah nanti, tapi nggak hari ini ya. Nanti kita atur lagi. Waktu siapa yang bisa gabung gabung yang enggak ya, ya di ini mengenai eh uh, fitur-fitur yang di ID di Go, kayaknya habis itu itu dah. Nah, ya. Oke, okay, terima kasih semuanya. Makasih Pak Edo, Pak Jarot. Siap. Terima kasih Pak, Pak Jarot. Yep. Terima, terima kasih teman-teman semua. Sudah dulu. Masak juga. Siap. Siap. Terima kasih Pak Edo, Pak Ian, Pak Jarot buat biasanya keren. Dalam ya. sehat. Jangan terima lupa hari minggu, minggu jam 2. Siap. Yep. Makasih Pak Jarot. Makasih. Oke, terima kasih, Pak.